Karena. Saat ini tim Indonesia yang masih yang paling banyak berdiri dan dengan kokohnya satu persatu player-player atau tim Indonesia masih bergesekan satu sama lain karena kita bermain dengan sportif. Pokoknya di depan hajar terus-menerus dan Smith harus diratakan dengan granat dari Genfoss. Genfoss, the strongman from Victor tadi berhasil memperaskan Skylets Gaming yang keluar dari sarangnya. Dan kembali lagi dari Boom yang sudah sedikit dekat juga ke area militer dan bagaimana vehicle sudah banyak tereksplode kanan, kiri, kanan, kiri dan ini menambah portingan tentunya. Oh enggak, SG masih menyisakan tinggi. Untuk mencoba clutch, empat pemain dari Boom dan Pinky cukup tenang, cukup sabar menunggu momentum ketika ada pemain-pemain yang terburu eh, dari Boom, tapi adanya Fred Granat yang menyusul begitu pun dari peluson. Tidak dapat pipis tepat di depan matanya, tapi Pong bakal akan menerobosin saya diikuti dari seorang Ken, dan tapi Wicky terlihat kanan kiri kanan kiri, tapi ternyata sulit untuk menahan gempuran dua pemain dari Boom. Ya betul sekali dan sekalipun harus dipolangkan sementara itu RRQ yang cukup bonyok di depan sana terkena tembakan. Oh. Begitu panas juga dari yang lain Tapi boom, join the fight Dari sisi kiri, kanan depan belakang semuanya banyak sekali tembakan-tembakan yang cukup panas RRQ tertekan kali ini through the smoke. Tembakan ke arah depan dari seorang victim Dan granat Utilitas itu, Victim sih, Gen the strongman from "victim". Kayak gue sama fans sama Gen Force Gue suka banget gameplay-gameplay uh, yang diperlihatkan oleh Gen tetapi dari Real juga tertekan. Mereka berada di ground. Bagaimana sisi high ground bisa menangkap mereka dengan mudah? Tapi box bisa direfrag dengan seorang Ryzen, cara break, dan alter ego sedikit memalingkan arahnya. Ketika tadi karet ke alien, sekarang ke box gaming yang bakal menjadi ancaman terhadap kekasihannya, dan hashtag Indonesia guys no Pride karena masih banyak banget ada alter ego ada retalience ada boom kemudian juga ada victim kemudian juga ada ilham ada kurniawan dan gitu yes dong. are real nare nampaknya bakal mendekat ke arah dari Red Alliance. Iya, sudah diparkirin mobilnya ke arah depan dan ternyata alter ego menabrak zona area milik victim masuk ke kandang singa menyisakan potato seorang diri di belakang sana dan akan berusaha untuk melemparkan granat tapi victim masih cukup berdiri dengan kokoh. flash damage yang masuk. Ke こういう<音楽> Tim Indonesia sekarang menguasai arena terakhir tapi masih ada nol bakal menjadi ancaman utama juga untuk tim-tim dari Indonesia. Tapi Victim sudah set smoke up banyak sekali tapi Liquid sudah menyadari juga dan berpindah posisi bagaimana ingin mendekat dan mengetahui di mana letak the pemain-pemain dari Victim tapi Liquid masih cukup bersabar dan Kato sekarang yang seperti biasanya ingin memantau pergerakan dari tim-tim yang lain. Oh masih ada V-Gaming juga ternyata Tapi bakal diketahui Kato. oleh Kato Dapat di satu cacing-cacing yang tertangkap dengan kato tapi Bensu masih aman dan ken Nampaknya menyadari Pondbit Voker please tangkap dari seorang Bensu please Harusnya sih bisa sih ini harusnya ketahuan sih Bensu dikepung sama tim Indonesia Mau kemana Bensu kali ini kau yang kita geprek ya Hmm kita lihat saja apakah Bensu akan kita geprek Kita sementara itu Liquid bakal bertemu dengan fake team kangen granat pertama ke arah depan harusnya splash damage yang masuk dan ternyata ada balasan lagi, gila itu sakit banget damage-nya lebih sakit daripada diputusin dan lagi-lagi, kokangan granat lanjutan memusnahkan seorang Liquid Genfoss, again and again, show his skill, dengan lemparan granat bertubi-tubi lagi, lagi, lagi, lagi, aduh sakit sekali itu, dan ternyata kali ini, dari Bumpun memantau dari kejauhan mungkin dari Boom akan menjadi terparti antara BTR dan juga pulang, VGaming pulang VGaming pulang VGaming pulang tersisa Bensu yang mesti digeprek sama Boom tapi Livescape menunggu momentum antara BG dan Natalians dan juga dari Victim dan nggak bagus untuk Natalians mereka terjepit dari dua arah yang berbeda Isaiah tertembak tapi masih ada satu bagi untuk dijadikan obstacle tapi malah liquid mendapatkan suara misteri ini harus ada satu angle yang bakal difokuskan tapi liquid bakal lebih fokus arah bawah oh, tapi karena oh, oh. sisi bawah Boom ikutan terjadi tapi tiga tim sekaligus. Lebarin Fred Ganat menyasar Gareth Elliot di posisi yang kelima. Ini meseru banget. Three way shoulder, Tapi Bensu. Ya ampun. Ya masih berdiri aja. Ya ampun ya ampun ya ampun Bensu. Kok kamu tidak ketahuan? Pondit itu di belakang kamu Bensu. Tapi ada kato. Ayo Bensu kato, harusnya bisa ketahuan ayo. sih. Coba coba coba kita lihat ya. Kato. Sementara waktu. Eh terlalu terlalu terlalu nggak aman aman amannya. Aman, Last game. Sementara masih bergerak di depan sana. Tapi Pondit. Juga, oh my god! gila dia makan apaan Benzo sampai nggak kelihatan Yes dan banyak banget satu Fred dua granat bahkan karabum kali ini dari Victor benar-benar kuat pangkat Audrey yang mendapatkan dari Fondid 1 2 3 dua Rbx belum ada space damage lagi masuk tetapi dari Ken masih menahan diri dari Kato masih melihat juga pergerakan dari sebelah kanan tapi mendapatkan satu pemain begitu benar maybe mencoba spray down mendapatkan dari seorang Viserie luar biasa menyisakan dua pemain yang aktif dari Genfoss tadi melemparkan juga Fred Granat belum berhasil menumbangkan seorang maybe maybe menetik posisinya lagi lebih dekat ke arah Audrey dan juga Toms Tapi maybe Masih tetap fokus Ke arah angle dari victim Yap, betul Dan gila Itu granat dari mana Splash damage-nya Benar-benar Area damage yang Begitu sakit Dan lagi-lagi tembakan Dari maybe Merontokan Player-player dari Victive Kali ini sedikit kesulitan Ya ampun Densu, ya ampun, ya ampun Bensu. kamu benar-benar luar biasa bagaimana kamu mengumpat seperti apa di pesawat yang tidak tahu tentu, tiga tim Indonesia Indopride. Indo let's go teman-teman karena sementara waktu masih dengan close combat kerokangan granat lagi dan lagi victim ini benar-benar sakit banget kalau ngelemparin granat dan Livescape pun yang kali ini melakukan split positioning sedang berusaha untuk menahan player-player dari Boom di belakang sebuah broken wall harus melakukan healing terlebih dahulu dari seorang Tom dan berhasil untuk melakukan healing sementara Livescape yang lain harus melakukan uh. revive. Indah. Kalau enggak, granat dari Victim akan bisa merontokkan player-player dari Lifescape. Oke, okay, dari Bums mereka masih menahan diri dikitnya karena arah sebelah depan ada Thoms yang juga siap mengempur dari pertahanan yang sudah di setup oleh Bums. Begitu dari Victim, mereka tetap akan memfokus ke uh. arah uh. Lifescape, tapi satu granat masuk ke arah IKAR dengan tepung. De 4 depan muncungnya, kemudian juga bagaimana Poker menjaga angle sebelah kiri, tapi Kato harus lebih berhati-hati, dan mister yang tertangkap, kemudian juga masih ada seorang Fajar yang akan membuang bom terus menerus, dan Tom mendapatkan dari seorang Ken dengan satu granat, dan masih selesai, sudah ternyata untuk oh. bom, pulang ke arah lobby yes, bener banget, dan life skip, yang masih lengkap dengan 4 player, yang sudah ngantongin belas.